Halo salam komando Kembali lagi bersama gue dan Koboy-koboy kece tuh ini ya bosku Ada koboy cewe Ada cowok koboy coba yang kece juga ya bosku Oke Kali ini gue bawa modal 200 ya bosku Seperti biasa kita coba Acak-acak dulu tombol-tombolnya Kita cobain setiap tombolnya Pastikan setiap tombolnya berfungsi dengan baik ya bosku Pastikan setiap tombolnya Bisa kita gunakan bosku Jangan sampai tombolnya di Apa? dihack ya bos ya dihack di anjir eh bisa aja ngehack mana ada tuh hehek, hack, hack bohong itu ya boski kia, Kalo yang bilang dihack gitu itu jangan percaya nanti saldo lu disedot abis ya boski itu penipuan boski ya jangan coba-coba percaya sama yang hehek hack kayak gitu mendingan yang udah pasti-pasti ada ya main website-website yang udah terkenal yang... eh bu, yang gua mainin ini udah terkenal ya bos kia, jangan sampai lu main udah menang nggak dikasih, nggak dibayar, oh di di di di di langsung dikasih ya bosku. banyak ya yang main di website website nggak jelas dan akhirnya menang nggak dibayar bosku, nggak di transfer ya. kalau website yang gue mainin ini gue jamin 100% pasti dibayar bosku. pokoknya ada kendala deposit lama atau mikro lama, lu langsung jatuh di grup karyawan bosku ya disana nanti gue hubung admin dari website ini ya bosku ya gue jamin gak bakal lama gak bakal ada kendala ya bosku ya silahkan aja langsung check it out ke tentang channel gue bosku atau di kolom komentar buat taruh link untuk gabung di website yang gue ini dan gue dapet tambahan lagi bosku mantap sekali just marco just talk marco top bosku ya buat kalian yang belum itu juga gue berbagi pola-pola gacor yang jam, -jam gacor serta trik trik rtp terbaru terupdate setiap harinya ya bosku kali ini gue juga eh, gue, gue kali ini gue main di rtp yang lumayan tinggi makanya baru pertama langsung langsung disambel ya bosku baru main langsung disambel sama free ya semoga aja free skater yang gak bosku ya sepertinya sih kayaknya boncas sini tuh kan bener boncas bosku Gapapa ya bosku ya, namanya juga awal-awal ya bosku, tapi udah dapet skater udah habis lah ya Semoga dia abis ini kita dapet free skater lagi, kalau gak dapet ya udah kita buy spin aja bosku Karena kita punya modal lumayan ya, gak usah takut ya Oke, just marco, justo narkoto bosku, seperti biasa ya pola kolak yang gue mainin ini selalu memberikan gue cuan setiap harinya Gue yang penasaran langsung aja gabung ke rupiah gue ya benernya ada di kolom komentar tuh it's easy kan dapat lagi bosku dapat lagi mantap sekali just marco just top marco top ya bosku oke nice banget jangan diskip kalau dapat sensasional dulu ya bosku kalau pertama kali dapat sensasional jangan nanti diskip oke sambil santui-santui ya yang lagi putih, yang lagi juga eh, dulu ya bos, aja jangan terlalu fokus melayani layar ya ya boncos lagi bosku ya udahlah nggak apa lah ya emang ini WWG ini bener-bener dikasih dua kali ternyata tapi boncos nggak di isinya tapi lumayan lah nggak apa-apa yang penting kita masih modal balik modal ya coba kita tekin bednya aja siapa tahu ush benar-benar ya nggak ada duanya emang WWG ini paling gacor ini bener-bener ya bosku mantap sekali just marco just stop marco top bosku banjir skaternya bosku WWG nih yang gue suka nih kayak gini nih banjir skaternya nggak ada habisnya nggak ada duanya ya bosku hmm oke okay, nice sekali bosku oke okay. Nice Nice dapetnya kan Karena kita bilang nice Nice dapetnya Tapi lumayan lah nice-nya kayak gini kan. kan ada tadi bed kecil Kayaknya emang tadi gak mau pake bed kecil dia ya? Mungkin bed yang lumayan gede ya bos ya Oke okay. Satu lagi ya tambah satu lagi Nice Dikasih satu lagi Was cute Nice Oke okay lah Lumayan ya bos, tuh lumayan daripada lumayan ya kan, tiga rel connect terus kalau sampai belakang mantap sekali ya just marco aja ya sih bos Q. Sampai belakang itu ya, sayangnya cuman cewek yang bawa bul ketek gitu ya, eh bulu ketek, bul angsa gitu bul bulu angsa itu bisa sih tuh. Oke gila sampai belakang bosku auto sensasional lah ya kan auto sensasional. Jangan di skip dulu sensasional ya bosku. Oke mantap sekali jas just Marco justru mah Palit banget ya tip yang gue ini ya bosku ya, akurat sekali ya. Bener, dapat 270 280 yo, 300 lebih, bosku, gila. Sensasionalnya Jos Marco Jos ini. Udah. Dapat 300 lebih kita, gila. Oke, 336.000 yo, ya, bosku. Ander. sampai kenyang gua pada belum lo makan loh Buuh. buh berdu berdu berdu men WWG siang siang gak top juga ya oke okay mantap sekali oke okay, just marco just. coba kita takein lagi seribu ya kita pakai pola andalan bosku banjir WWG itu emang paling banjir dia sekitarnya tuh Ganti-ganti skaternya tuh Tuh kan, dapat lagi. Yo, ih. Yo, -hi, Yo, -hi, Yo, kalau ini tuh pemancing skater banget ya. Aduh, melek. Uh, dikasih tambahan terus juga dong, bosku. ayo wealthnya tambahin nice, ayo di round keduanya belum ada nih wealthnya nih, oke okay, di wealth eh di wealth di round kedua dapat juga wealthnya. jauh sekali ya Oke nice konek dong Auto super ya bosku Auto super lah Super win yo Super win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 ditambahin lagi bosku, jangan serakah ya bosku, kalau udah dapet ya udah. kalau misalnya kalian serakah kalian bisa tersedot habis ya bosku. yang udah di like like oh, uh, ditambahin wealth-nya John, ditambahin John wealth-nya John, Auto Mega John, mantap sekali John. Oke, okay, dapat ribu kita bosku. Gila. Mantap sekali. Yang satu juta kita bosku dapat. Oke. Okay. Oke, okay, langsung aja auto kita WD, bosku. Jangan lupa like, komen dan subscribe-nya, bosku. IR di like, di komen, di subscribe padu pencet lagi. Oke, okay, thank you banget ketemu sama gua lagi di konten selanjutnya. See you guys semuanya. Bye-bye.